Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita lihat di postingannya Kak Mary nih persahabat ya 7 jam yang lalu semalam Mengunggah video nih persahabat ya Sedang di perjalanan Namun tentunya mendengarkan video klip lagu sekali seumur hidup Lagunya bunda lesti kejora kita lihat juga apa yang disampaikan oleh kameri siapa ini bagus amat suaranya lesti kejora wah wow, Allah. dan kita lihat juga bersahabat dia selanjutnya kameri pun mengunggah tentunya video yang sama dan kita lihat juga kalimat yang ditulis lesti kejora lancar lancar ya umrohnya ada kakaknya pujian juga katanya tuh di video klipnya Lagu Bunda Lesti, Masya Allah Mudah-mudahan ya semakin banyak dukungan Semakin banyak support yang diberikan Dari orang-orang baik Yang selalu tulus, mencintai karya-karya Dan tentunya selain karya Mencintai rumah tangganya juga Lesti dan Bilar semoga selalu bahagia dan rukun Untuk menjalani rumah tangga yang tentunya selalu bahagia Amin Kemudian juga persahabat kita lihat di unggahnya Papa B tujuh jam yang lalu juga memposting sebuah video suasana di Madinah namun kita dipikin salfok juga kalimat yang ditulis atau diunggah oleh Papa Bilar Di situ Papa Bilar menyebutkan Masya Allah pengen lebih lama di sini Masya Allah persahabatnya Papa B pengen lebih lama lagi, tentunya untuk ibadah umrohnya, Bismillah mudah-mudahan lancar ya untuk ibadahnya di sana, mudah-mudahan menjadi ibadah umroh yang mabrur dan mabrurah, Amin. Doa terbaik selalu kita berikan buat Leslar Family. Untuk berikutnya juga persahabatnya Papa Bilar sebelumnya mengunggah video BBL dan bunda Lesti serta foto bertiga di feednya. Dan ada sebuah ucapan yang sangat Masya Allah banget ya dari Bapak Bilar untuk Abang El di hari ulang tahun yang pertama. Doa dari Rizki Bilar untuk BBL El. Selamat ulang tahun yang pertama Al-Fatih. Semoga kamu tumbuh dengan dikelilingi oleh orang-orang baik dan tulus serta dilimpahkan kebahagiaan yang tak pernah putus. Itu doa yang sangat baik dari seorang Rizky Bilar untuk anak tercintanya yang sedang berulang tahun yang pertama. Namun di postingan ini pun banyak sekali komentar-komentar yang diberikan ini ada beberapa tanggapan komentar dari para sahabat ya Dari Kak Margin Yang ikut menanggapi happy birthday Abang El Ganteng Soleh Kata Kak Margin Masya Allah Ada juga tanggapan dari Bang Adis Kai mengatakan Masya Allah Ada juga dari Teh Fitri Masya Allah, selamat ulang tahun Abang Fatih Semoga menjadi anak Soleh Dan menjadi kebanggaan ayah dan bundanya Selamat menjalankan ibadah umroh Semoga dilancarkan Dan sehat-sehat selalu kesayangan Amin Insya Allah banget ya Fitri Selalu mensupport Leslor family Dan kita lihat juga ada Bang Haris Priza Yang ikut menanggapi Happy birthday Abang L Katanya luar biasa Banyak orang-orang terdekat Yang ikut memberikan semangat Support dan doanya Luar biasa untuk selanjutnya juga bersabat ya Selain Papa Bilar ada Ibu Siwi juga Yang ikut memberikan ucapan selamat Buat Abang El Masya Allah terima kasih Ibu Siwi yang sudah sangat sayang banget ya Sama keluarga Leslar Dan Bunda Lesi Kejora Akan tetap berkarya Dan akan terus memberikan Tentunya penampilan-penampilan terbaiknya di Indosiar Karena Indosiar itu adalah rumahnya Lesti ya Ini langsung disampaikan oleh Ibu Siwi Lesti akan selalu berkiprah di Indosiar Masya Allah Kemudian persahabat kita lihat juga di unggahan fanbase Lesti Lovers Jateng Yang sedang merayakan anniversary yang ke 7 tahun Masya Allah luar biasa Doa terbaik juga untuk fanbase Mudah-mudahan semakin kompak dan solid Untuk selalu mendukung karya-karya terbaik Lesti Kita lihat juga persahabat kalimat yang ditulis oleh Lesti Lovers Jateng Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tepat hari ini kami berusia 7 tahun dalam menemani karir dedek Lesti Kejora. Semoga kami makin kompak, selalu makin solid dalam men karir dedek Lesti. Makasih kakak-kakak Lesti Lovers Jatang yang sudah mau mendukung karya-karya dedek sampai sekarang. Semoga kita semua selalu solid seperti ini Dan selalu mendukung karya-karya dedek selalu sampai kapanpun Amin Masya Allah, luar biasa Mudah-mudahan terus berkarya untuk Bunda Lesti Karena dukungan semakin banyak dari orang-orang baik Yang sangat tulus mensupport karya-karya Lesti Kejora Dan selanjutnya juga persahabat kita simak nih Ada cidukan juga di Jepang ya Masya Allah ada Ibu Rosma yang sedang tentunya jalan-jalan bareng Kak Nova. Alhamdulillah sahabat ya. Tentunya Ibu Rosmala Dewi diberikan kesehatan dan bisa jalan-jalan bareng sama anak menantu dan cucunya. Masya Allah. Mudah-mudahan ada kabar baik, ada kejutan selalu yang kita dapatkan dari keluarga Les Lar. Amin. Untuk berikutnya juga bersahabat kita lihat di unggahannya Teh Kejora. Ini mengunggah sebuah postingan kalimat rangkuman wawancara Ibu Siwi soal Lestarni bersahabat. Yang pertama, Lesti akan tampil pada tanggal 11 Januari. Yang kedua, dia akan berkolaborasi dengan 28 The Voice dan akan berkolaborasi dengan Rara juga Sri Devi. Yang ketiga, Indosiar akan memberikan treatment khusus buat Lesti Kejora. Dengan membuat acara senyaman mungkin buat Lesti, tidak akan ada bahan hujat-hujatan untuk Lesti, tidak akan ada bahas-bahas soal kemarin. Dalam rangkaian acara, tidak akan mengorek soal masalah Lesti dan Bilar. Akan selalu menjaga perasaan Lesti dan membuat Lesti senyaman mungkin. Lesti, belum ada single baru yang akan launching Yang kelima, Lesti tampil di Indosiar Benar-benar fokus untuk karyanya Tuh, persahabat Masya Allah Luar biasa Ini rangkuman wawancara Ibu Siwi Soal Leslar Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu sehat Selalu bahagia dan terus berkarya pastinya Kita juga masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya hari ini Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar menari Kabar terbaru dan pastinya kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Ini dulu informasi di pagi ini Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh